Yeay, aku <laughs> wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat I Think gracious, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube I TV yang pastinya. Akan informasi terhangat nih seputar Ayu Ting Informasi kali ini ada kemeriahan dari pernikahan Kiki Saputri, dimana mana di sini Ayu Ting hadir sebagai tamu undangan bersama dengan. Perwadinata. Inilah gaun kebaya yang digunakan oleh Ayu Ting Ting saat ini di pernikahan Kiki Saputri. Bercorak sangat indah. Dan di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan bersama Hesti Purwadinata di akun Instagram pribadinya. lagi, doi lagi. Hahaha. <laughs> Persahabatan bagai kepojo. Alhamdulillah hari ini. Ayu Tintinda juga healthy bisa hadir di pernikahan Kiki Saputri Sama doi lagi nih ya Belum ada gandengan resmi nih Dari Ayu untuk kita semua Tatu tersebut pun diborong oleh para sahabat Semoga dalam waktu yang tidak lama Ayu menyusul Kiki ya amin Untuk naik pelaminan Cakep ya deh Ya mbak cantik sekali ya 11 menit yang lalu dari Madra dan juga sini ada status terbaru yang Krisna Fahreyu Stang stylist tuliskan nih Masya Allah cantik banget sih Teh Ayu gelis pisan. Kalau ketawa mirip Ivan Gunawan Wah ada-ada wah, aja nih ya Super cantik banget ya Allah Masya Allah serasa Teh Ayu yang mau nikahan Cantik banget Banyak rahasia Ayu Semoga dalam waktu yang tidak lama Ayu bisa nyusul Amin Pompong dong, kepompong Terus healthy for dua 2 jam Yang lalu, Wah cantik bahenol Dan desi lius mimin sen -sen banget nih sama dekorasi Dekorasi kembangnya, lawak mulu deh Udah tahu lagi acara penting <tik> Cantik kembang pas wanna ngakak Sama captionnya teh ayu ya <tik> Pasti kebayanya sederhana ya, tapi cantik dan aura kelasnya dapat. Ya, selama mandiri punya sahabat yang selalu support, happy wedding, Bu Kiki, semoga sama Tildan, Nadele, Ayla, dan Zua. Amin, semoga Bunda Ayu juga nyusul ya, amin ya Robbal 'alamin. Dan di sini ada Nurul Agros ini yang ngawal Bu RT 05 dan juga Bu RT 06 nih pemirsa. Dan di sini juga memperlihatkan kebersamaan Kiki dan juga Ayu serta Healthy di hari yang spesial kali ini happy wedding Kak Kiki dan Po Hairy udah gak sabar ingin melihat teh ayu duduk di pelaminan semoga tahun ini ya teh amin ya robal alamin terima kasih doa-doanya para sahabat dan di sini juga nih penampilan yang cetar membahana dibagikan oleh ayu di akun instagram pribadinya dan juga ada di akun instagramnya rika wirajel erik halamin dan juga stylist kesayangan ayu krisna fahrezi tentunya yang dari pagi udah siap siaga nih ya. memberikan kecantikan untuk Ayu hari ini karena akan menemui sahabatnya yang hari ini melepas masa lajangnya Kiki Saputri banyak doa untuk Ayu Tinting hari ini semoga Ayu pun mendapatkan pasangan hidup dan segera mendapatkan pangeran impiannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan Aiden King hari ini yang bisa hadir bersama dengan Helsti di pernikahannya Kiya Saputri yang sangat luar biasa. Orang-orang terdekat dan juga sanak saudara, saudara serta artis-artis nih sudah sampai juga ya. Selain Ayu dan juga Helsti ya, ternyata pagi ini juga ada kedatangan sosok artis yang sangat luar biasa penyayang istrinya. Atha dan juga Aurel serta keluarga dan juga sahabat-sahabatnya sudah hadir hari ini di pesta pernikahannya Kiki Saputri. Sehat selalu untuk Aurel dan juga atas semoga semuanya bisa selalu bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ternyata ada sang master ya banyak sekali nih yang hadir pada kesempatan Hari ini, namun, yang menjadi fokus adalah penampilan Ayu Ting Ting dan juga kehadiran Ayu Ting Ting yang memang menjadi pose perhatian. Karena tiga sahabat ini selalu hadir menemani kita semua di laporan, Oke, selalu semua selamat menyaksikan semoga tayangan mimin menghibur hari ini spesial. Penampilan Ayu Ting Ting di acara hari jadinya, kita Gassaputur bersama dengan sang suami tercinta. Bagi sahabat semua, semoga selalu bahagia, semoga selalu berlimpah rezeki. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu. Bu. Makasih banyak. Hai, baik-baik Ada. Ada. Peserta keluarga bertemu yuk. Selamat malam. keluarga malam. Selamat di Subhanallah. Kecpet, lagi kebetul banget orang, botoh, botoh, masalah masalah ini kan orang lihat. Udah botol butuh Ada kamar siapa? Tentunya ini. Kamar Syah. Pesan ini juga kami <tentar> <YESzyiane>